jadi dalam perjalanan ini dunia yang susah ini ketika Nabi mengajar Muaz bin Jabal tadi ni Allah ma'a'inni ala zikrika Ya Allah jadikanlah aku orang yang paling ingat kamu yang ni antara rahsia untuk senang dan berjaya dan tenang dalam hidup ya? dalam perjalanan ini saya cerita perjalanan kita ni satu je yang alam ujian ni yang ada dosa pahala ni satu ni aja. antaranya ialah apabila kita menjadi orang yang paling banyak mengingati Allah. Ustaz ingati Allah ni betul-betul tak? Macam mana Ustaz? Allah, Allah, banyak zikir banyak sebut Allah kerana apa? kerana seorang munafik tidak akan mengingati Allah Azza wa Jal dengan, dengan banyak takkan. Yang ni Allah sebut dalam Quran Seorang munafik dia tidak akan berulang kali menyebut nama Allah dalam kehidupan dia takkan. Kecuali apabila Allah Taala iktiraf orang, orang tu muslim. Muslim dia akan banyak menyebutkan nama-nama Allah. Jadi para nabi dan rasul ni nabi dan rasul 24 jam mengingati Allah nabi dan rasul 24 jam maka, mereka jadi orang yang paling mulia pada zaman mereka. Dia, dia Nabi ada 124 ribu. Ini hadis, eh? saya sebut setiap, setiap apa yang saya sebut pagi ini, insyaAllah bersandarkan kepada dalil. Nabi 124 ribu orang. Punyalah ramai. Yang Allah sebut dalam Quran berapa? 25. Ini. Rasul 313 Rasul ni dia lebih hebat Setiap Rasul ini Setiap Nabi ini Mereka adalah yang terbaik Yang hidup pada zaman itu Ini kaedah Setiap Rasul Mereka adalah umat Ataupun hamba Allah Yang paling banyak ibadah Dan yang paling alim Pada zaman itu Ini kaedah Rasul Maka bila baca kisah Rasul-Rusul ni tiap, tiap orang daripada Rasul ni zikir mereka ingat mereka kepada Allah ialah siang dan malam pagi dan petang duduk berdiri dan jalan sentiasa yakni kita boleh sampai ke tahap ni insya-Allah boleh sampai latih kena berlatih hmm. kena, kena kena berlatih dan kena ada usaha ke arah itu antaranya kena belilah tasbih Tasbih apa pun tak ada Ya Allah kenapa kenapalah susah sangat nak ingat Makan pun tak baca doa makan Punya tak ingat dengan Allah Makan pun tak baca Lebih lepas makan lagi ha? Kan selalu orang sebelum makan Baca hari lepas makan Itu jarang kan, Alhamdulillah At'amana wa saqana tu jarang kan? Jadi um, Para rasul mereka Yang paling mengingati Allah SWT Nabi Nuh AS saya buat contoh dua Nabi Nuh uh, berda'wah 950 tahun dan liat, ataupun lebih kurang 900 tahun lah sebab kebanyakan Rasul menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun, ni kaedah ada langkitab Tauhid Nabi Nuh 950 kita katalah berda'wah 900 tahun Nabi Nuh. Yang masuk Islam, ikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh, Qaul yang paling banyak tidak melebihi 90 orang. Berda'wah 900 tahun tu dah membuatkan saya dan kita semua insaf. Kalau orang yang rajin gunakan, lah, dia rajin berfikir. 900 tahun jadi AJK dakwah masjid 5 tahun pun rasa boring dah AJK masjid, AJK dakwah. eh lamanya Ustaz dah lah tak bagi penghargaan apa kat saya CJ satu pun tak dapat nah ni penyakit kita lah 900 tahun berdakwah yang tu pun dah kita dah Allah buat apa yang masuk Islam kaul yang paling banyak pendapat yang paling banyak ada pendapat kata 20 orang pendapat yang paling banyak, tidak melebihi 90 orang. Ni, ni banyak lagi. Subhanallah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bahawa Nuh alaihi salam, disebut Ya Allah, Inni da'autu qawmi laylan wa wa nahara. Ya Allah, aku keluar daripada rumah, mengajak mereka untuk beriman kepada kamu, laylan wa nahara, malam dan siang. Bukan 8-4 petang eh? Bukan 8-4 petang Lepas balik tengok, TV. Ha, balik tengok TV Balik tengok TV Balik WhatsApp Ya Allah Aku berda'wah kepada mereka Laylan wa nahara Malam dan siang Tetapi yang beriman Banyak tu saja Akhirnya Nabi Nuh pun berdoa Rabbi Ya Allah Inni maghlubun fantasir Ya Allah Sesungguhnya dakwah aku Kepada mereka setakat ini saja. Nabi Nuh sebut Ya Allah Kalau datang lagi 10 generasi pun Mereka akan kekal begini Ya Allah Setakat ini saja yang aku mampu Fantasir Kenakanlah hukuman kepada mereka Bapa ayat Nabi Nabi Nuh berdoa, "Rabbi Ini maghlubun fantsir." Menangkanlah aku ya Allah, kenakanlah hukuman kepada mereka." Empat perkataan. Saya nak bagi tahu ni, poin saya nak bagi tahu ialah tengok di sini, fokus kepada apabila seseorang itu sentiasa mengingati Allah, banyak memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka permintaan dia akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 900 tahun Nuh alaihis salam tidak pernah mendoakan kepada umatnya untuk dimusnahkan. Setelah 900 tahun berdakwah, baru dia tangan dia kata ya Allah, setakat ini saja aku berdakwah. Menangkanlah aku ya Allah. Ayat selepas itu Allah Ta'ala jawab Cerita dalam Quran Fafatahna abwa basama Fafa fa, Ada dua fa Satu fa yang asal kalimat Fataha Buka Fa yang satu lagi bukan asal kalimat Fa yang satu lagi berfungsi untuk menunjukkan kepada pembaca Yang faham bahasa Arab Bahawa kami melakukan perbuatan itu Immediately Terus li tertib wa taqib dipanggil bahasa Arab maka ada fa fatahna selepas nabi nuh angkat tangan rabbi inni maghlubun fantasir maka langit terbuka luas bukan selepas 3 tahun tau siapa yang selalu baca sirah insyaallah sirah saya akan baca di masjid negeri sirah ringkas je ni paling kecil 500 kau surat buku yang paling kecil sesiapa yang membaca kitab sirah dia akan melihat apabila rasulah berdoa doa itu terus akan ber berlaku ini rahsia dia ini rahsia dia dengan sebab itu yang paling banyak berzikir eh, mereka ialah orang yang paling mudah untuk dimakbulkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala fa terus kami buka pintu langit kata Allah fa fatahna abwaba samaa bima'in munhamir maka kami terus buka pintu langit untuk dicurah-curahkan air yang yang banyak satu lagi contoh ni rasul ah tengok tadi rasul ni rasul rasul yang sifat mereka zikir 24 jam orang yang kalau siang dia siang hari dia berzikir tak berhenti berzikir tuan-tuan akan tengok malam dia mulut dia berzikir ha, payah jumpa kan yang siang hari dia berzikir mulut dia bukannya 24 jam malam tu kan kita tengok sejam saya disebut jam setengah dua jam disebut anak murid saya seorang dah habis Quran dah kaitan satu habis 30 juzuk budak rajin lah sangat rajin yang luar biasa hmm muka dia bersih lah dia kalau tidur malam mengigau dia tu Quran mengigau dia Quran biasalah saya pukul 2-3 pagi saya akan bangun selimut yang mana yang tak selimut, tutup satu ekon sebab, ay, macam hebat pula kan panas tingkat 2 rumah atas, dulu tak ada ekon basah katil, saya kena cerita orang kata, hebat ustaz ni kan katil tilam tu basah, saya pasang ekon jadi malam saya akan bangun tutup satu sebab dah sejuk kan ha, saya akan dengar lah bila malam dia dia mengigau migau dia Al-Quran macam saya tengok dia baca surah Allah Allahu Akbar kalau yang siang zikir malam dia macam tu lah. La ilaha illallah mulut dia Subhanaka inni kuntu minal zalimin tak ada ha, kali hal mulut dia para rasul begitu kena tengok jam ni tengok jam lima minit saja lagi Para Rasul cerita last Nabi Ayub alaihisalam. Nabi Ayub ni best kalau baca cerita dia. Nabi Ayub ni jutawan. Nabi Nabi yang jutawan ataupun yang raja dia, Nabi Sulaiman yang kaya ni, antaranya Nabi Ayub alaihisalam. Dia jutawan, harta dia sangat banyak, tanaman dia, binatang ternakan dia, tanah dia. Anak dia berapa orang? Anak dia 14 Saya tak silap saya Saya tak ingat dah Sakit Lebih kurang umur uh, 60 tahun Sakit Sakit Nabi Ayub Sehingga Nabi Ayub tak boleh berjalan keluar Dia tak kuat Sakit Nabi Ayub Disusuli dengan ujian Semua binatang ternakan Dia mati serentak Sakit Nabi Ayub disusuli dengan ujian Tanaman-tanaman dia Rosak diserang binatang Sakit Nabi Ayub disusuli dengan ujian Tuan-tuan tahu apa? Kesemua anak dia, 4 pelawang, meninggal Anak pagi Dan sakit Nabi Ayub membuatkan dia jual semua harta dia Dan dia tinggal di sebuah rumah kosong Kesemua isteri-isteri dia kecuali seorang saja Ha, yang, yang, yang berkahwin ni selalunya isteri utama kan? tapi saya tak tahu isteri yang kebapa yang, yang yang duduk, yang setia dengan dia yang jaga beliau dan sakit beliau sehingga sebahagian dagingnya luruh hak ulat makan semua tu, hadis tak betul, cerita Israel tetapi sakit dia teruk, sampai bangun tu perlu orang tolong, makan perlu orang tolong sebagainya. setahun lima tahun, sepuluh tahun tiga belas tahun 18 tahun Tidak sekalipun Nabi Ayub berdoa Ya Allah Sembuhkanlah aku Yang ni Bila saya tengok kan Sama macam Nabi Nuh tadi Sama macam Nabi Nuh Nabi Ayub juga Dia tak pernah berdoa Ya Allah Sembuhkanlah aku Kita ibu-ibu sekalian Kita ni ayah-ayah sekalian Hari pertama sakit kepala Ya Allah oh, Sakitlah Ya Allah kenapalah uji aku, Ya Allah banyak lagi orang lain dalam taman ni hari pertama berapa kali? 13 kali mengeluh 13 kali, mengeluh nak buat kerja apa tak boleh Ya Allah, nak buat kerja apa pun tak boleh tak jadi kerja ni, Ya Allah Ya ilaha illallah dengan sakit yang begitu Nabi Ayub tak pernah menyebut 18 tahun, tak pernah sebut sampailah saya pendekkan cerita nak tutup dah Isteri Nabi Ayub kritikal duit nak makan pun memang sampai tak ada dia jual rambut dia isteri Nabi Ayub Hasan dia jual rambut panjang dia waktu tu rambut digunakan untuk apa saya tak tahu Nabi Ayub pegang isteri dia, dia tengok tak ada sampai jual sampai tak ada apa dah harta harta pun tak ada apa semua barulah ketika itu Nabi Ayub dia sebut apa rabbi ini masaniyadur wa anta arhamur rahimin Ya Allah aku sakit. Dan kamu. Dia tak minta juga lah dia, <coughs> dia sebut ya Allah aku sakit wa anta arhamur rahimin engkaulah Tuhan yang menyanyi orang-orang yang orang yang lemah. Macam tu aja doa dia. Habis Nabi Ayub sebut doa tu dengan mulut dia fastajabna lahu fa. Fa tadi ni fastajabna lahu. Kami makbulkan permintaan dia. Makbul tu. Eh. Sebab apa? Sebab antara sifat, ciri untuk orang tak nak memakbulkan seorang itu apabila dia sentiasa ber, berfikir.